Oke ini proses pengerjaan dalam proses penambahan perpanjangan pembuatan bak Hino khususnya di Karasolizal Ajo Jalan bebas kilometer 20 dan ini merupakan proses pengerjaan yang dilakukan oleh tim Karasolizal Ajo Dan itu merupakan proses pengukuran dan pengelasan hari ini juga Jangan lupa di subscribe like and komennya terima kasih see you next time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 nah dalam video kali ini teman-teman ada mobil Hino juga yang baru masuk khususnya di Karoseri Zal Ajo yang lagi proses pengelasan perpanjangan penambahan bak hari ini juga ya nih yang lagi proses pengerjaan hari ini juga nih yang lagi proses pengerjaan oleh tim mekanik Zal Ajo dan ini proses pemotongan bagian begol sebelah kiri. Ya, ini dia Umar Bakri ini lagi proses pengerjaan. Dan inilah bagian penambahan perpanjangan untuk bak dam truk mobil Hino hari ini satu tulang dua tulang tiga tulang bagian sebelah kiri dan sebelah sana bagian ujung bagian sebelah kanan yang lagi proses pengerjaan dan ini barang udah ready ya teman-teman untuk dilakukan proses pengerjaan hari ini juga dan ini 4 besi dan ini aja hijau oh. <laughs> itu besi yang lagi proses pengerjaan juga hari ini barang kita dari dia hari ini juga ya begitu teman-teman atau rekan-rekan yang baru sana bantu di subscribe channel ini oke okay. 1, 2, 2, besi 3, 4, 5 ini bagian besi ku atau WMP next lagi proses pengerjaan hari ini juga mobil Hino yang baru masuk 3 sorry Kemotongan potongan. panjangnya. Ya, ya, Kalau ukurannya ya 200 dua ratus juga itu bagian atas bagian ini sampai ujung sana dua ratus bagian panjang oke okay, next proses pengukuran enggak enggak sambo aku betul betul tuh parannya itu jualan tuh ini itu Proses pengerjaan hari ini, pros pengukuran. Hmm. Ya. Berapa tadi pak? Panjang. Seberapa di sini? Penambahannya 165 penambahan panjang ya. Tinggi? Tinggi dua meter. Tinggi 2 meter penambahan panjangnya 165 Khususnya di kawasan Ajo Jalan Bebas kilometer 20. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana yang ingin melakukan proses pembuatan bak dam truck, bak kargo, bak mini, L300, silahkan saja datang di Krestorizal Ajo. Kami akan mengutamakan kualitas serta mutu plan yang sangat bagus terhadap teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana. Silahkan untuk di-subscribe, like, and comment ya. Terima kasih. See you next time. Oke okay, nih. HDP kalau di 125 Masuk juga hari ini sekian dan terima kasih Carlos Rizal Ajo